Hai guys, selamat datang di channel InfoNiaga. Pernah nggak sih, handphone kalian sering lemot karena kebanyakan grup WhatsApp? Nah, jangan khawatir, karena di channel InfoNiaga kali ini akan memberi solusi dan tutorial men-setting WhatsApp kamu. Oke, okay, sebelum kita bahas, kasih yang belum subscribe channel ini, yuk langsung di-subscribe dulu ya. Pertama, buka WhatsApp Apabila aplikasi WhatsApp kalian belum update, lebih baik di-update terlebih dahulu ya. Lalu, klik tombol titik tiga di atas kanan layar handphone kalian. Lalu klik setelan atau setting. Setelah itu, klik penyimpanan dan data. Lalu klik pada penggunaan jaringan. Lalu klik penggunaan jaringan. Penggunaan data atau jaringan pada masing-masing aplikasi akan ditampilkan secara urut dari terbesar hingga terkecil. Kalian bisa mengamati aplikasi mana saja yang menyedot data terbesar dalam ukuran byte atau kilobyte. Lalu, klik setel ulang statistik. Setelah Anda mengklik riset statistik, maka semua file akan terhapus semua. Masing-masing aplikasi akan menunjukkan nol byte. Itu artinya... Handphone kalian seolah-olah masih baru dan belum pernah digunakan untuk membuka WhatsApp, jadi bisa dikatakan HP kalian masih fresh kembali. Nah, dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir; data penting yang tersimpan dalam smartphone akan hilang atau terhapus. Semua aplikasi masih tetap utuh, tidak ada aplikasi atau file apapun yang hilang. Karena sebenarnya semua file yang terhapus tersebut adalah file sampah akibat pengoperasian WhatsApp. Lebih tepatnya file ini adalah file bekas atau bekas akibat aplikasi Wakamu. Nah, cara tambahan mencegah smartphone agar tidak lemot. 1. Memindahkan tempat penyimpanan file dari kartu memori internal ke kartu SIM 2 matikan penerimaan pesan secara otomatis jika anda ingin membuka pesan video gambar dan dokumen yang masuk maka kamu diharuskan terlebih dahulu melakukan klik file pada pesan 3 Sering-sering membersihkan file yang sudah tidak terpakai, file-file yang kalian rasa sudah tidak penting, dapat kalian hapus secara manual. Demikianlah cara mempercepat akses WhatsApp tanpa kehilangan aplikasi dan file yang ada di handphone. Cara setting ini dapat kalian lakukan ketika handphone sudah mulai lemot. Tidak masalah jika Anda rutin melakukannya, tidak ada efek sampingnya kok. Jadi, aman-aman saja. Selamat mencoba!